tadi ya. nah, ya. nah ini main, nah. Juga kalau itu enggak ya jadi tadi yang sudah komentar apalagi <laughs> bro gak mau loh anaknya loh anak eh, ada, dulu salim salim, salim salim, iya, ya, baru lagi, berapa kilo? berapa? terima ah. ah. okay. kasih <laughs> <laughs> berapa kilo? Ah. oke, okay. okay. ayo bro, siap ayo, Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. ngadari apa yang entar. Jalan terus, Rani. Uh! Ayo tempo, tempo. tambah tempo. dia Gas, gas, gas. Ade, gas ini, oke, Ayat tu ah. Bapak ni dah banyak dia. Tapi baik. That's the best! langsung tanpa suara lima Sekali nah, kita diam dulu 2, ya. 3 Bapak Ibu, teman-teman ya. Saya hanya Terima kasih Saya tidak menduga <tuk> Semua masyarakat yang di Jakarta Ternyata suka olahraga tentu saja Tidak hanya olahraga Lagi diantara kita Saling menguatkan saya... Saya, tahu... Saya tahu getaran batin teman-teman Saya tahu apa yang ada di pikiran dan hati teman-teman Simpan baik-baik itu Alirkan energi itu kepada saudara Kepada teman Kepada tetangga Kepada seluruh jejaring Bahwa kita semuanya akan menghadapi Proses-proses selanjutnya dengan baik, Amin. tanpa buli-membuli oke, okay? yeah. tidak membuat hati orang lain menuju. Dan diantara kita semuanya mempunyai pekata masing-masing, Antara kita semuanya memang beda. Ya. Ya. Maka tidak perlu dipersatukan Kita perlu disama-samakan Tapi dipersatukan Oke. Ya. Jadi saat titik, betul Oleh hari ini kita bertemu Kita bersilaturahmi kita berolahraga bersama ya. Mari jaga perilaku kita baik-baik ya. Jangan sakit orang lain ya. Siap. Jangan bunyi orang lain, Siap. Bunyi orang lain. Siap. Siap. Hampirkan sesuatu yang positif Hidup Siap lari? Siap dari yang paling ujung sana, saya minta memimpin lari dan saya akan ikuti bersama-sama. Oh, balik kanan, ras. ada ada ada ada Pak Umar kanan, balik kanan, Pak. Terima kasih Pak, jalanin aja dulu, Pak. Ada ada ya. Selamat, Buat aku pikir pada mau ikut lari ini kan selfie jadi kita baru dapat 6,19 kilo dari target sebenarnya 10 kilo apa boleh buat keringatnya sudah habis ya tadi stretching dulu ya siap-siap jadi sama kan. dulu juga ya. Tercing politik begitu kan. Menyiapkan seluruh kekuatan Terus kemudian, hari hari. partai bertemu dengan para lawan komunikasi ya baik begitu ya. ah ya, gitulah. Hingga... Pak, kriteria nanti, Cawapres gimana tuh, Pak? Hah? Ada nanti kriteria sendiri gitu, pengen deh gitu. Nah, ya. Ya. Ya, Pak, ini mau ketemu siapa aja, Pak? ini ya, ini tuh, Pak. Nanti, Pak. ini, Pak? Pak, Pak. aja Kali ini karena kualitasnya mereka tidak bisa di poster sendiri. Kalian lu boleh live enggak, nggak? Oh ada. Kami ada lagi sport, anak-anak sekarang. Kami adalah film makers. Kami adalah YouTubers. Maka sebenarnya kita untuk komunikasi dengan anak-anak. pada keinginan kepada teman ini mereka ini bisa ini kan nama Pak kan belum belum nih yang lain Pak yang lain wacana ya sawacana yang menjadi sama Mas Ganjar dengan Gak ada yang syarat-syarat dari wacana yang berkembang itu Mas Ganjar karena kan Mas Ganjar didudukkan oleh pasangan gitu ya komunikasi dengan partai-partai masih ada jangat. Mas tapi Mas Ganjar melihat sosok pasangan gimana sih sama tuh seperti apa sahabat atau sama tragis kok sama ya tuh seperti apa peluang peluang untuk jadi kompres mas ganjar tapi kompres dari sendiri dari